Halo Welcome back to my channel Sobat Alam Maninjau Sekarang kita membahas 6 gunung yang ada di Sumatera Barat yang wajib kamu daki Teruntuk Sobat Pencinta Alam dimanapun kalian berada Saya doakan semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share Inilah 6 gunung yang ada di Sumatera Barat yang wajib kamu daki kita mulai dari yang pertama Gunung Talamau Gunung Talamau merupakan gunung tertinggi di Sumatera Barat atau dijuluki atap sumbar Gunung Talamau merupakan gunung api purba yang sudah tidak mengalami erupsi sejak 1600 tahun yang lalu Gunung Talamau memiliki 13 telaga dan air terjun lenggo geni yang menyegarkan Nama-nama telaga diambil berdasarkan cerita legenda yang diyakini oleh penduduk di sekitar Gunung Talamau. Nama-nama telaga tersebut sebagai berikut. satu, Talago Biru dua, Talago Buluah Parindu tiga, Talago Mato 4. Talago Imbang 6. Talago Mandeh Rubia 7. Talago Putih Bungsu 8. Rapi. Gunung Marapi memiliki ketinggian 2.891 mdpl Gunung Marapi terletak di Kabupaten Agam Sumatera Barat Gunung ini tergolong gunung paling aktif di Sumatera Menurut legenda atau tampo gunung ini adalah situs yang pertama dihuni oleh orang Minangkabau setelah kapal mereka mendarat di gunung ketika ukurannya sebesar telur dan dikelilingi oleh air. Gunung Marapi pernah erupsi pada tanggal 8 September tahun 1830 Gunung Marapi mengeluarkan awan berbentuk kol abu-abu kehitaman dengan ketebalan 1.500 meter disertai suara gemuruh. Pada tanggal 30 April tahun 1979, Menurut laporan pers disebutkan 60 orang tewas akibat letusan gunung Marapi dan disebutkan juga 19 orang pekerja. Singgalang mempunyai kawasan hutan gunung yang sangat lembab serta memiliki kandungan air yang banyak Gunung Singgalang merupakan sebuah gunung yang terdapat di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Indonesia dengan ketinggian 2877 mdpl Gunung Singgalang ini memiliki telaga yaitu telaga Dewi Jalur pendakian utama Gunung Singgalang adalah via Pandai Sike. Para pendaki biasanya berhenti di Pasar Koto Baru, 10 km dari Padang Panjang arah ke Bukit Tinggi. Dari posko pendakian, pendaki masih bisa menggunakan kendaraan, motor, mobil, hingga ke pos pemberhentian berikutnya. Penduduk setempat menyebutnya lokasi pemancar stasiun RCTI TVRI. Di sini tersedia tempat parkir kendaraan. Dari sini baru dimulai pendakian. Sesungguhnya trek jalanan yang... Gunung Talang Gunung Talang atau nama lainnya Salasi atau Sulasi merupakan gunung berapi yang terletak di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Indonesia Gunung Talang berlokasi sekitar 9 km dari kota Arosuka ibu kota Kabupaten Solok dan sekitar 40 km sebelah timur kota Padang Gunung ini bertipe stratovolcano dengan ketinggian 2.597 mdpl merupakan salah satu dari gunung api aktif di Sumatera Barat dan salah satu kawahnya menjadi sebuah danau yang disebut dengan Danau Talang. Gunung Talang sudah pernah meletus berkali-kali sejak tahun 1833 sampai dengan tahun 2007. Pada tanggal 11 April tahun 2005, Gunung Talang kembali meletus. Gempa yang diikuti bunyi gemuruh dan letusan yang mengeluarkan debu vulkanik sudah berlangsung sedikitnya 42 kali. Di area Batumbuah, lokasi terdekat dengan sumber letusan, hujan debu mencapai radius 5 km sedangkan ketebalan debu di jalan mencapai 10 cm di sisi selatan Gunung Talang terbentuk kawah baru yang mengeluarkan asap belerang dan hujan berdebu vulkani sebanyak 27.000 penduduk harus dievakuasi dari wilayah itu bagi pendaki pemula gunung ini recommended banget untuk didaki dengan jalur yang cukup terbilang landai gunung ini juga menyuguhkan pemandangan yang menarik. Gunung Tandikat Gunung Tandikat atau dikenal dengan sebutan Tandikek adalah gunung berapi yang berdiri tegak di dataran tinggi Minangkabau, kira-kira 7,5 km dari kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat. Gunung Tandikat memiliki ketinggian 2.438 mdpl. Gunung ini bersebelahan dengan Gunung Singgalang. Gunung Tandikat menyuguhkan keindahan tersendiri. Gunung Sago Gunung Sago adalah sebuah gunung yang terletak di pertemuan daerah kecamatan Lareh Sago Halaban, Luhak, dan si tujuh lima nagari kabupaten 50 kota Gunung Sago memiliki ketinggian 2.271 mdpl gunung ini memiliki jalur yang cukup terbilang terjal pemandangan gunung ini tidak kalah juga dengan gunung yang ada di Sumbar gunung ini menyuguhkan keindahan alam yang alami Itulah beberapa gunung yang ada di Sumatera Barat. Gunung mana yang termasuk gunung favorit sobat? Kalau ada komen di bawah ya. Sehat selalu. Salam sehat.